Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah hambatan listrik penghantar. Seperti apa hambatan listrik penghantar? Mari kita simak bersama-sama. Hambatan listrik penghantar Berikut ini adalah ilustrasi mobil melaju di jalan raya. Laju mobil di jalan raya dipengaruhi beberapa faktor, antara lain jenis permukaan jalan, panjang jalan, dan lebar jalan. Penghantar dalam rangkaian dapat dianalogikan dengan jalan raya di atas. Hambatan listrik penghantar dipengaruhi oleh hambatan jenis penghantar, panjang penghantar, dan luas penampang penghantar. Berikut ini adalah rangkaian yang terdiri dari baterai, lampu, dan penghantar. Hambatan listrik penghantar dipengaruhi oleh jenis bahan penghantar, panjang penghantar, dan luas penampang penghantar. Apabila dinyatakan dalam persamaan, maka Hambatan listrik penghantar R sama dengan hambatan jenis Rho dikalikan dengan panjang penghantar L dibagi dengan luas penampang penghantar A. Dengan R adalah hambatan listrik penghantar, Rho adalah hambatan jenis penghantar, L adalah panjang penghantar, dan A adalah luas penampang penghantar. Bila penampang penghantar Berupa lingkaran berjari-jari R atau berdiameter D Persamaan di atas menjadi R sama dengan Rho L per Pi R kuadrat Atau R sama dengan 4 Rho L per Pi D kuadrat Hambatan jenis penghantar bergantung pada suhunya Semakin tinggi suhunya, semakin tinggi hambatan jenis penghantar dan semakin tinggi pula hambatan penghantar tersebut pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar dapat dituliskan sebagai berikut RT sama dengan R0 dikalikan dengan 1 ditambah alfa delta T dengan RT adalah hambatan penghantar pada suhu T R0 hambatan penghantar pada suhu T0 alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis dan delta T adalah selisih suhu Contoh soal 1 Hambatan penghantar berbanding langsung dengan 1. Luas penampang penghantar 2. Panjang penghantar 3. Masa jenis penghantar 4. Hambat jenis penghantar Ketentuan yang benar adalah titik-titik Kita tuliskan persamaannya R sama dengan Rho L per A. Persamaan di atas dapat dibaca. Hambatan penghantar berbanding lurus dengan hambatan jenis penghantar, berbanding lurus dengan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Jadi jawabannya adalah D, 2, dan 4. Contoh soal 2 Tabel di bawah ini merupakan hasil percobaan 5 jenis kawat yang mempunyai hambatan yang sama Berdasarkan tabel di atas, kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar adalah titik-titik Kita tuliskan bersamanya R sama dengan Rho L per A atau Rho sama dengan R A per L Untuk kawat 1 Hambatan jenis menghantarnya Rho 1 sama dengan R A 1 per L 1 Setelah dimasukkan data-datanya Didapatkan Rho 1 sama dengan R J per e. Untuk kawat 2 Hambatan jenis menghantarnya Rho 2 R R2 per L2 setelah dimasukkan data-datanya didapatkan R2 sama dengan setengah Rz per E. Untuk kawat 3, hambatan jenis penghantarnya R3 sama dengan R3 per L3. Setelah dimasukkan data-datanya didapatkan R3. Sama dengan 6RZ per E. Untuk kawat 4, hambatan jenis penghantarnya Rho 4. Sama dengan RA4 per L4. Setelah dimasukkan data-datanya, didapatkan Rho 4 sama dengan 10RZ per E. Untuk kawat 5, hambatan jenis penghantarnya Rho 5 sama dengan Rho 5. R A 5 per L 5 Setelah dimasukkan data-datanya Didapatkan R 5 Sama dengan 1 per 15 R J per E Terlihat bahwa Kawat nomor 4 memiliki Hambatan jenis paling besar Yaitu R 4 sama dengan 10 R J per E Jadi jawabannya adalah D kawat nomor 4